Apakah harga emas akan kembali tertekan? Secara umum, bias harian pergerakan emas terlihat berada dalam kondisi bearish dan jika diperhatikan harga sedang melakukan fase rebound.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 Sebaliknya waspadai jika harga emas terus bergerak ke atas dan menembus level 1865.21 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bullish ke atas menuju level berikutnya pada kisaran 1865.62. Sekian analisa forex untuk tanggal 22 November tahun 2021. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi